Iya betul banget lampu. Aku baru beli lampu nih guys. Terus belinya backgroundnya kayak gini nih, warna-warna-warna kayak gitu. But anyway, aku hari ini mau ngebahas tentang sesuatu yang aku sih di warna lampu manusia ya. Kenapa? Karena kita ini hidup ya. Kok bisa gitu loh seorang itu atau manusia terbakar hidup-hidup tanpa ada yang ngebakar. Tentaran? So, let's dulu started with di video. Jadi nih guys, di dunia ini ternyata memang ada loh guys kasus di mana manusia bisa terbakar sendiri karena cairan tubuhnya sendiri. Ada yang pernah denger nggak kisahnya? Nah, buat kalian yang belum pernah dengar, hari ini aku bakal ngebahas hal itu. Jadi nama penyakitnya itu adalah SHC, spontaneous human combustion. Jadi SHC ini sendiri adalah fenomena unik yang membuat tubuh kalian terbakar secara tiba-tiba tanpa ada penyebab yang jelas. Dan ini itu adalah fakta yang ada. Jadi bukan cuman kayak hoax orang ngomong-ngomong-ngomong-ngomong kayak gitu aja tapi ini tuh beneran ada faktanya guys dan para peneliti pun masih menyusun teka-teki dari kasus tersebut gitu walaupun masih menjadi misteri mereka sudah dapat titik terangnya nih jadi hal yang mengakibatkan tubuh bisa terbakar dengan sendirinya itu adalah terlalu banyak mengkonsumsi alkohol orang-orang yang terkena SHC ini biasanya adalah pecandu alkohol berat dan memiliki obesitas yang tinggi jadi mereka tuh adalah pecandu alkohol dan biasanya mereka nggak bisa cenderung bergerak leluasa gitu loh Ya cuman duduk di tempat cuman bisa duduk di tempat atau nggak malas gitu. mager gitu Agar banget buat kemana-mana nah ini tuh juga salah satu penyebab kenapa SHC tersebut bisa terjadi Karena maybe pembakaran lemak di dalam tubuh kita yang nggak sempurna juga kan biasanya kan orang kan jalan gitu pakai jalan atau nggak bersihin rumah atau Uh, jogging kan biasanya kan orang-orang seperti itu kan guys yang lebih parahnya lagi nih, ini tuh bukan cuman kayak terbakar orang misalnya ada kena musibah gitu ya, kebakaran gitu kalau misalnya terbakar mereka tuh masih ada kayak bagian tubuhnya kan gosong gitu kan atau kena luka bakar gitu kan nah, kalau SHC ini itu bener-bener ngebuat tubuh kalian tuh bener-bener jadi abu kalian bisa bayangin nggak tulang kita yang kuat ini dalam beberapa waktu bisa jadi abu guys karena cairan di dalam tubuh kita yang nggak terbakar tubuh kita sendiri kenapa di Indonesia sendiri jarang banget terjadi kasus ini itu karena di Indonesia sendiri kan untuk minuman keras itu kan nggak nggak bisa didapat bebas gitu loh nggak dijual pasaran gitu nggak tahu kalau misalnya tempat-tempat lainnya no tapi kalau di Indonesia sendiri, minum alkohol itu tuh nggak begitu wajib kayak di luar negeri kan yang suhunya dingin gitu Biasanya bagian tubuh akan terbakar habis dan berminyak, serta mengeluarkan bau yang sangat busuk. Guys, cirinya yang paling unik adalah ketika SHC ini mengenai seseorang akan ada ciri-ciri khususnya, yaitu hanya tertinggal kaki, bagian kaki atau bagian tangannya doang gitu. Yang lainnya tuh habis terbakar jadi abu. Anehnya lagi, meskipun tubuh korban SHC ini terbakar di samping kiri, kanan, belakang, depan, atas gitu, itu tuh nggak ada tanda-tanda ada api muncul jadi benar bener cuman kayak di badannya dia sendiri aja gitu kebakar sendiri dan akhirnya jadi abu nah ini adalah penjelasan khusus atau penjelasan umum tentang SHC ini ya nah berikut adalah kasus-kasus yang pernah terjadi di seluruh dunia tentang SHC ini Oke okay guys, pertama kita punya si Beatrice Oksky Beatrice adalah seorang janda yang berusia 51 tahun ya adalah salah satu korban yang memiliki semua ciri-ciri yang terdapat pada SHC ini guys Karena ia mempunyai penyakit diabetes akut yang parah Jadi di kakinya itu guys, kakinya itu guys ada luka gitu kan Terus lukanya itu nggak sembuh-sembuh sampai menyebabkan dia tuh nggak bisa kemana-mana gitu loh, karena kakinya tersebut luka kan. Diabetes kan tahu sendiri ya kalau diabetes orang, karena diabetes itu untuk penyembuhan luka itu agak lambat, bukan agak lambat sih, tapi lambat sekali. Dia nggak bisa nutup e, luka yang ada, gitu. jadi lama-lama jadi busuk gitu. Nah hal tersebut yang membuat si Beatrice ini tuh nggak bisa pergi ke mana-mana gitu loh. Jadi dia cuma bisa duduk karena kakinya yang sakit parah tersebut. Nah hal tersebut mengiringi si Beatrice menjadi seorang pecandu alkohol Obesitas terus diabetes pula dan dia juga pecandu alkohol lengkap lah sudah kan Nah si Beatrice ini itu di dalam rumah tinggal bersama anaknya gitu Suatu ketika anaknya si Frank ini tuh jalan gitu pergi lah mau liburan gitu kan ke luar negeri Nah si Beatrice tuh ya oke oke aja fine deh oke okay deh Oke, hati-hati ya, nak, di jalan gitu kan. Nah, akhirnya dia tinggal sendirian gitu di rumah. Setelah mengantar kepergiannya si anak gitu kan, mau pergi liburan, si Beatrice langsung masuk aja nih ke dalam rumah. Dan setelah itu dia duduk di kursi kesayangannya dia gitu. Seperti hobi biasanya, duduk nonton TV gitu kan tapi karena kakinya tadi yang cukup parah jadi dia nggak bisa terlalu banyak gerak jadi dia cuma duduk di kursi kesayangannya gitu aja keesokan harinya mantan istrinya si Frank ini tuh datang gitu loh ke rumah mertuanya si Beatrice ini tadi kan mertuanya si mantan istrinya si Frank ini kan Datanglah dia ibu katanya tok, tok tok tok tok tok tok ibu ibu ibu ibu saya mau ngambil barang saya nih bu yang ketinggalan bu ibu bukain dong gitu kan tapi nggak ada jawaban sama sekali sama dari si Beatrice ini tadi. Akhirnya karena kelamaan nunggu gitu kan, kamu tahu sendiri kan menunggu itu nggak enak guys. Si mantan istrinya Frank ini memasuki rumahnya si Beatrice itu secara paksa gitu kan. Selama dia mencoba untuk masuk secara paksa itu, tiba-tiba si Beatrice ini mencium bau kebakar gitu. Ih, kok rumah tua gua, eh salah, mantan mertuaku kok? ada bobo asap ya jadinya terjadi kebakaran nih di dalam gitu kan nah karena hal tersebut langsung si Betry si Betry lagi langsunglah si uh, mantan menantu itu mantan menantu itu telepon gitu kalau satu sembilan Hello Hello di sini lagi ada kecelakaannya kayaknya ada kebakaran gitu di dalam saya panggil orangnya nggak ada keluar-keluar Langsung so, abis itu datanglah lah tuh kan. Akhirnya datanglah lah tuh kan si pemadam kebakaran gitu kan. Si Beatrice kira itu tuh kebakaran gitu ya. Si Beatrice kira. Si menantunya Beatrice ini tuh mengira bahwa di dalam rumahnya si Beatrice itu terjadi kebakaran gitu. Karena dia tadi nyium bau asap gitu kan. Tapi betapa terkejutnya si pemadam kebakaran ketika mendobrak masuk rumahnya si Beatrice. Di dalam ruang tengah tempat Beatrice berada betapa terkejutnya mereka dan terpelongok melihat Karena kursi yang diduduki sama si Beatrice itu tuh terbakar gitu Terbakar habis jadi abu dan yang lebih mengerikannya lagi ada tertinggal buah-buah kaki di kursi tersebut Utuh guys, kakinya utuh Salah satu dari kakinya si Beatrice ini tuh ada penyanggahnya Beatrice gitu apa e, penyangga yang setiap hari di, dipakai atau digunakan sama si Beatrice, gitu kan? Ah, pada terkejut nih. Ah, nggak mungkin ini bisa kebakar sendiri, gitu kan? kan di jaman dulu tuh kan orang, orang juga pada, ini tuh kayak, itu kayak kasus baru gitu kan orang pada tercengang gitu loh. Ah, ada mungkin ada orang bisa terbakar dengan sendirinya. Tapi setelah diteliti, hmm, sudah kuduga enggak lah, jadi mereka pada tanya-tanya -tanya. akhirnya mereka teliti lah dengan cari gitu kan penyebabnya itu apa ini sebenarnya. Diliatin pintunya si Beatrice enggak ada tanda-tanda pemaksaan masuk. Diliatin jendelanya juga sama, aman-aman aja. Diliatin di sekitar kursi ada berkas darah itu ternyata enggak ada gitu. Mereka juga ngecek di bagian-bagian pokoknya kayak pisau-pisau gitu kan ternyata enggak ada tanda-tanda kekerasan di situ loh guys semua yang berada di sekitar batteries itu utuh guys Bahkan perabotan-perabotan yang terbuat dari plastik itu aja utuh gitu kalau memang disitu dia dibakar hidup-hidup sama seseorang gitu kan pasti hawa panasnya itu bakal kena daerah sekitarnya gitu termasuk kursi dan perabot-perabot plastik itu kan tapi perabot plastik itu aman terkendali guys aman terkendali tanpa ada satupun yang meleleh gitu Guys, gimana gimana gimana gimana gimana penjelasan aku yang satu ini menarikkah pastinya menarik dong ya kan untuk disimak Nah aku enggak ada posen-posennya untuk ngingetin kalian jangan lupa untuk tekan tombol merah yang ada di bawah ya tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya dari kalian yang paling pertama tahu video terbaru dari aku dan gelat sampai jumpa di next video I'm <laughs>